Oke, okay, selamat siang. Kembali lagi bersama kami Bakar Lotta Time. Jadi, hari ini kita mau bahas Bakarlah tentang <laughs> tentang satu topik yang sekarang ini lagi marak-maraknya nih. Mungkin orang-orang uh, atau teman-teman aku di sini juga lagi pernah mengalami ini. Jadi, kita bakal tahu deh sudut pandang mereka itu seperti apa. Jadi, tema hari ini adalah pelakor. Pelakor itu kepanjangannya adalah perebut laki orang. Nah, jadi nih ya di sini kan ada Agung Prasetyo, eh bukan. Bukan dong. <laughs> ada Agung Rompas, ada Riko Perkasa Prakasa. <laughs> dan ada John Ketimewengkang. Nah, ini nih kita mau ajuin satu pertanyaan dulu. Tengah, tengah sendiri siapa dong? <laughs> oh iya, kenalin nama aku Sora. Sora. Sara. Oh. Nah, ini nih ya kita akan baca. mengeluarkan pendapat kita di sini. Pertama, bagaimana sih menurut kamu tentang pelakor? Nah kita akan tanya nih ke Agung dulu Nah, dan kamu harus menentukan intinya itu salah atau benar menurut kamu hmm. Gimana? Kalau menurut saya sih, kalau pelakor itu, itu seorang pemberani sih Kenapa emang? Kok pemberani? Ya iya Dia berani mengambil hak milik orang lain <laughs> Dia itu punya percaya diri yang tinggi Mau nggak? Betul Cya. Coba langsung sama Rito. Kenapa bisa menurut kamu kok? Ya, ya. ya.. salah sih. Salah ya, kenapa? soalnya kan dia apa ngerebut apa pasangan seseorang Ya, gitulah anjing grogi aku. lagi serius Kita lagi serius nih gimana. Salah ya, tapi kalau menurut aku itu hebat jago Iya, hebat jago. Sebenarnya itu pengalaman pribadi sih, ya gue. Iya, Jadi, tujuan akhir dan finish atau goal dari pelakor itu ya, kalau udah bisa menceraikan, memutuskan hubungan orang lain, itu adalah goals dan kepuasan tersendiri. Okay. Semua orang kan punya goals, salah dan benar itu kayaknya nilai dari orang lain. Jadi, sebenarnya kamu tuh kok pro atau kontra nih? Kalau kontra soal... dong, kalau terjadi ke aku, saya akan terima coba. Kita akan terima, kan? Cuman pelakornya subjeknya aja yang kita bahas. Ya, maksudnya kan itu juga cara panah kamu kalau terjadi kamu iya, gimana? Kan nah, terjadi kalau enggak terimalah. Nah, Rico gimana? Oh, kayak nih. Gimana menurut kamu pelapor? Oh. Ada enggak teman kamu atau kamu sendiri pernah melakukan itu? <tuk> ya, kalau menurut aku pelapor itu terebut milik orang lain, dia perusak hubungan orang. Dan kalau buat aku sendiri, pelapor itu enggak ada pembenaran sih kalau buat pelapor karena udah tahu itu salah itu ngerebut hak milik, hak milik orang lain, dan juga nyakitin orang bohongin juga nih, ya, iya kan ya? Iya. nah terus kok gini nih, kalau menurut kalian kenapa sih kok bisa cewek atau orang ada hasrat untuk melakukan hal itu? kenapa sih kok dia mau, padahal kan misalkan nih banyak nih pelakor-pelakor cewek cantik nih ya tapi secantik itu aja masih aja ngerebut iya. lagi orang, itu kenapa menurut kalian? Terus? kenapa orang mau melakukan tindakan hal yang kayak gitu? Ya mungkin bisa dimulai dari yang mungkin nalaman Tapi latar belakang orang beda-beda deh That's why Aku tanya, kenapa? Menurut kamu kenapa kok bisa Mereka mau melakuin hal kayak gitu ya, Padahal mereka cantik dasar, gitu Kebanyakan pelakor cantik kan? Kebanyakan aku. Kebanyakan cantik, tapi kebanyakan yang Laki-laki itu lebih memilih Pelakornya daripada orang yang dia sayang Dan banyak juga kok yang lebih cantik kan daripada pelakornya kan, kan ini kan, ini kan pelakor Kenapa menurut kalian pelakor itu mau gitu loh kayak nggak tobat-tobat gitu ngambil oh, kalau tobat-tobat terlalu sering ah kenapa kalau udah terlalu sering kayaknya penyakit deh oh, oke okay, jantina di okay. pasangan mungkin hiperseksual kelainan. kelainan kelainan psikologis ya, ya bisa kan? mungkin, mungkin ya. dari kecil kurang kasih sayang dari seorang bapak kan bisa wow, ya kan atau pendapat orang ya atau dia sakit hati sama pacarnya yang pernah melakukan dia akhirnya dia pengen semua laki-laki pengen balas dendam, dendam kelak-laki iya benar juga sih beda-beda nah, beda -beda. nah kalau dari kalian sendiri nih pernah nggak uh, orang di sekitar kalian atau orang yang kalian kenal deket atau mungkin nggak tahu deket tapi ada yang seperti itu dan tanggapan kalian tuh gimana untuk kalian meresponnya kan kalau aku ambil kesimpulan tuh kalian nggak pro nih ya maksudnya kalian kan kontra tapi kalau itu ternyata orang di samping kalau bukan di samping sih maksudnya Orang yang kalian kenal atau teman dekat, mungkin saudara kalian ya seperti itu, respon kalian tuh gimana? Siapa nih? Respon kalian? Ini lari kau, hmm. Kalau orang yang dikenal pasti adalah yang pernah ngerebut kayak gitu Yang hmm. jadi pelakornya? Yang jadi pelakornya maksudnya? Teman? Keluarga? Teman juga ada. Dekat? Ah. Atau tidak? Oh tidak? Pertanyaannya kan ada nggak <tanya> orang <tanya> ter? <tanya> Oh, dekat okay. atau yang kalian kenal kan? Mungkin ada tapi nanti di-stalk aja di follower atau teman Facebooknya, Jettie Terus <tuk> <What> is... <tuk> tanggapan kamu gimana, kak? Tanggapannya ya tergantung sih kalau misalkan nggak terlalu dekat ya jujur aja sebenarnya bodoh amat selagi dia ndak gangguin nggak gangguin aku akunya sendiri ya aku bodoh amat tapi kalau um. konteksnya dekat ya pasti ngasih tahu lah katanya harusnya gini ya, tapi, tapi kan iya ditegur tapi ya balik lagi semua keputusan ada di dia sendiri kita sebagai teman cuma bisa ngasih tahu jadi nggak bisa memaksakan. kalau ya, saya Sarah jadi pelakor. Oh. <laughs> why me Yo ya kalau Sarah suka nggak apa apa Terus, <laughs> <laughs> bentar, bentar. Ya janganlah tidak baguslah jadi pelakor. Kalau menurut aku nih ya, kalau misalkan ternyata teman aku atau ada saudara aku ya atau yang deket lah ya sama aku kayak gitu, yang pasti pasti aku bakal tegur si, bakal, bakal tegur, tegur si. sampai dia bosan, sampai mungkin dia bakal musuhin aku karena ser saking seringnya aku tegur. Kalau aku masih kayak. Tapi ya namanya ya, kalau sama teman tuh saudara kan pasti ada rasa sayang gitu kan, mau mereka salah gimana pun tapi kayak. Ya mungkin karena kita udah sayang sama mereka, karena kita harus terima tapi ya was-was juga kalau itu kejadiannya di kita hmm. nanti enggak sih guys? nanti iya kan jadi kayak, ya kita mau gak mau juga preventif dong preventif buat diri kita sendiri hmm. untuk jaga-jaga kalau kalian pernah nggak? pernah merasakan jadi orang ketiga? siapa nih aku sama Kety ya dari kedua Ini kan buat cewek oh iya buat cewek ya Nggak pernah lah jadi orang ketiga pernah nggak? Nggak pernah Sarah? Aku kalau jadi orang ketiga enggak pernah, tapi kalau eh direbut cowoknya pernah enggak ya aku? Uh, pernah. Kita pernah enggak ya aku? Pernah. Pernah ya. Yang yuk. kamu ceritain apa? Oh, sama teman kamu sendiri. Heeh. Uh -uh. <coughs> oh, um, dekat satu kota? Dekat sih, tapi tuh kayak bahas SMP gitu. Jadi kayak enggak enggak oh, ini sih terserius. bukannya yang enggak serius banget terserius. Tapi kalau Cathy enggak tahu sih. Kamu putus siapa. karena orang ketiga enggak? Enggak, bukan orang ketiga mungkin karena emang miss komunikasi udah nggak cocok aja LDR apalagi entar ntar ya kita di uh, apa pembahasan bakar lotta time selanjutnya di tema kita ada LDR long distance relationship tapi peguin aja nah gimana nih Kate kamu pernah jadi orang ketiga atau pernah nggak kamu dapat pacar kamu sama eh ada yang ngancurin hubungan kamu orang ketiga gimana pendapat kamu sekarang ngatasinnya kalau jadi orang ketiga sih nggak pernah apa yang kedua tadi Terang atasnya kamu apa yang kamu lakukan pas ternyata kamu tahu oh. cowok kamu sama tapi si pernah sih dalam hubungan um, why hadir orang ketiga. don't cry skip sendiri skip. Oh. <laughs> <laughs> oke okay, guys mungkin ini suaranya yang... curhat bahasa <laughs> positif enggak tindakan kamu kamu ngapain pas kamu tahu itu apakah kamu menerima dan masih beri kesempatan ataukah kamu Langsung. pas tahu ya pasti nggak terima soalnya siapa sih yang mau diduain ya sih ya cowok namanya kalau udah kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan dia bakal ngelakuin itu lagi kal jadi hmm. menurut Katie itu hal yang nggak bisa dimaafkan ya itu hal yang nggak bisa dimaafkan untuk cowoknya Katie dulu Anda tidak termaafkan <tuk tuk> cowoknya Katie dulu mantannya Katie dulu tidak termaafkan sia-sia kamu tuh pacaran sama yang si pelakor itu sat Cire -cire. <laughs> nggak boleh berada unsur hara, eh kok hara, sara kalau Rico waktu pacaran ada niat nggak buat cari yang lain, jadi kayak pengen ada orang ketiga ya, nih kok bosan cuma satu doang iya, kalian nih sebagai cowok tuh, kenapa sih kalian misalkan, ada nggak sih rasa tertarik untuk kalau udah pacaran tuh tiba-tiba tertarik sama cewek lain apa faktor yang bikin kalian tuh bisa tertarik sama cewek lain padahal kalian udah punya pacar dan kalian tuh udah serius sama pacar kalian itu faktornya apa gitu loh hmm, kalau aku pribadi belum cuma kalau Agung mungkin ada jawaban iya sih benar sih kalau ada belum belum pernah bagus lah jangan oke <laughs> Agung gimana Kan kamu juga pernah deket sama cewek, pas kamu juga lagi deket sama cewek. Kapan itu, kapan? Sumpah ada bayang. <laughs> bayar, Enggak. Kalau gitu itu waktu belum serius. Oh iya iya. Kan? Jadi masih bebas. Belum menetapkan hati kamu iya. di mana ya? Hmm, tapi posisi tapi, waktu itu kamu sudah punya cewek. Iya. Tapi kamu suka sama cewek lain. Uh -uh. Bangsat, <laughs> banget. <laughs> Bangsat banget. Bangsat banget. Bangsat. Tahun berapa kamu <laughs> ngirim? <laughs> itu udah Aku lama sih. Aku tahu itu Kapan? kapan? Aku tahu ya. nama Cici juga siapa? Jangan jangan. Aduh. <laughs> nah, ya. ini sudah bukan podcast. <laughs> ini podcast 5%. ini kan kita ngobrol-ngobrol. Okay, ngobrol. okay. Nah, sorry. jadi <laughs> nih ya, ini untuk yang terakhir kalinya di Bakar Lota Time kita, aku mau tanya nih, ini juga nanti aku jawab sih. Jadi, menurut kalian itu adalah pelakor itu salah atau benar? perlu kita musnahkan atau enggak? Dan kita harus kasih satu pesan buat pelakor itu. Satu-satu dari kita. Gimana dari Katie dulu nih? Dari aku aja lah Dari ko? Dari ko Pesan buat lapor orang mau <laughs> oh. Pesan? Enggak itu pro dan kontra atau gimana? Negatif atau enggak? Harus dimusnahkan atau enggak? Hmm. Gimana gue? Salah atau benar? Salah? Atau benar harus dimusnahkan atau benar? Oh harus harus harus dimusnahkan Ya si, si, sikap dan sifat seperti itu jangan Jangan Dipelihara Iya betul <laughs> jangan dipelihara Benar. <laughs> betul dah ya. Itu doang sih Pesan untuk lapor dong? Pelakor Pesan untuk kamu. pelakor, pelakor anda bangsat <laughs> <guluh> <guluh> Hehehe, dasar Siapa nih? Untuk, Sarah? untuk Sarah. Aku maksudnya hmm. Pesan aku untuk pelakor Ya kamu bisa dapat yang lebih baik lah Tanpa harus Ngambil sesuatu yang bukan milik kamu Ingat itu tuh dosa Dosa besar Nanti kamu kena Apa yang kamu tabur tuh yang kamu tua Oke? Okay? Siapa tonton anak cucu kamu? Anak cucu kamu nanti, ya mungkin sekarang kamu gak kena getahnya sih Tapi kan kita gak tahu suatu saat nanti mungkin di anak kamu, di cucu kamu pikir aja lah perasaan anak kamu ternyata kalau anak kamu digetuin juga sebagai seorang wanita gimana sih Itu sih Jadi pelakor itu kalau menurut aku salah lah Kayak Ya gak ada pembenaran untuk itu Jadi, dan harusnya kita gak nggak kompromi apapun alasannya ya namanya juga dia bohongin nyakitin hati orang itu salah itu dosa jadi buat kalian yang pelakor tobat tobat nggak tuh pelakor ini yang habis dilakorin eh bikorin bini orang bubikor kan rambut bini orang pelakor ya sangat-sangat anda sangat ah sudahlah lah jadi Enggak ada yang setuju sama pelakor sih ya kan? Oke, okay, benar sih Merusak kebahagiaan orang lain, merusak suasana, merusak momen. Apalagi pelakor yang merusak keluarga orang lain, kan bisa berdampak ke anak, ya kan? ke semua deh. Oke, udah? Oke deh, guys. Ini adalah pembahasan pertama kami. Jadi sebenarnya podcast ini dibangun, dibentuk karena kegabutan anak-anak semester akhir yang enggak Nggak, belum kelar kelar skripsinya jadi mungkin kita bisa bertalk talk dengan kalian berbicara berkarlota berkarlota time kalau kata orang Manado dan tunggu kita di podcast selanjutnya podcast bakarlota selanjutnya times. bakarlota time <laughs> bye bye see you, see you. bye bye, bye. bye.